Selalu bangun mendoakan mudah-mudahan kalian sehat Kalian selalu bahagia Dan apapun yang dilakukan Segala urusan mudah-mudahan diperlancar dan dipermudah oleh Allah Amin Ya Robbal Alamin Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada unggahan spesial banget ya Dari juragan 99 atau Mas Gilang Yang mengunggah para ya Momen acara anniversary MS Glow, kita lihat di sini ada deretan artis wanita yang sangat hebat. Di antaranya salah satunya ada Bunda Lesti sang kejora yang selalu bersinar persahabat ya. Namun kita salvoh banget dengan kalimat yang diposting oleh Juragan 99, perempuan hebat masya Allah. Perempuan hebat yang selalu menginspirasi banyak orang Masya Allah, bangga dan kagum banget ya Dengan sesak lesti Mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Dan orang-orang hebat, amin Kemudian persamaan disimak juga Langsung disuguhkan vitamin bahagia Persahabat ya, fotre semalam Papa B, ternyata bareng Bang Hussein nih persahabat ya Dan kita sudah mendapatkan Jawaban yang tentunya real Persahabat ya, Papa B dan Bunda Lestik ke Jora kemarin, itu otw kemana? Kita lihat kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Rosa, Neskales 24 delar. Bau duit kecium sampai depok, cuan kayaknya bisnis nih. Terjawab sudah, mereka di Bali guys. Tuh persahabat. Mereka di Bali ya, dan semalam juga mereka berkunjung langsung ke restoran terbaik di Bali. Alhamdulillah, persahabat ya, semakin... Lancar rezekinya, barokah, berkah, dan apapun segala urusannya. Mudah-mudahan diperlancar untuk Leslar. Masya Allah, bisnis baru lagi nih dari Papa B. Project terbaru. Mudah-mudahan semuanya sukses, amin. Ya Robbal 'alamin. Kita lihat juga bersama komentar selanjutnya banyak sekali respon dan tanggapan. Diantaranya dari akun Instagram, Sinta Dewi 9643 mengatakan, Kayaknya bakal trip nih keliling pulau, ngerayain ulang tahunnya Abang El. Wah, wow, masya Allah. Mudah-mudahan persahabatnya ada kabar baik, ada kejutan bahagia mengenai ulang tahunnya baby El ya. Kita selalu menunggu kejutan dan menantikan kabar bahagia dari idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat kita lihat Ini ada potret semalam Keseruan Papa Bi bersama Bang Hussein ya Masya Allah Terlihat Papa Bilar memang semakin hari Semakin ceria Senyumnya pun Masya Allah banget, Makin pres banget nih Papa Bi Mudah-mudahan sehat selalu untuk Papa Bilar Mudah-mudahan selalu dijauhkan Dari orang-orang yang tidak baik Amin Kemudian juga persahabat kita lihat di IGSnya Kak Rosan sekalian 24lar yang mengunggah video Bunda Lesti Lagi bareng sahabat lamanya Masya Allah bahagia terusnya Mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Kita bangga bahwa Leslar di luar sana Masih banyak orang-orang yang tulus Mencintai Leslar Family Kita bangga Pastinya kita juga kagum Dengan idola kesayangan kita dan selanjutnya juga, para sahabat perhatikan, kita lihat ada unggahan spesial juga nih, dari Mama Kejora. Masya Allah, Mama Kejora sedang duduk santai. Makin kece banget ya penampilan Mama Kejora, Masya Allah sehat selalu untuk Mama juga. Doa terbaik selalu diberikan pokoknya untuk keluarga besar Leslar. Namun dibikin self walk juga nih dengan kalimat caption yang dituliskan oleh Mama Kejora. Disitu dituliskan Nongki, ah kata Mama Masya Allah banget ya. Lagi nongkrong nih, Mama Kejora tuh langsung dikomentari langsung oleh Ayah Kejora dan Abeni. Di situ ayah kejaran mengatakan adau katanya tuh sambil memberikan love abeni juga mem memberikan tanggapannya aduh mamah katanya tuh kita selalu mendoakan yang terbaik ya mudah-mudahan saya selalu bahagia selalu untuk keluarga besar idola kesayangan kita berikutnya kita lihat juga persahabat diunggahan papa bilar ini setelah selesai meeting dan makan malam persahabat ya kita selalu kagum dan bangga pastinya dengan sosok Rizky Bilar Yang selalu mengedepankan, memprioritaskan keluarga Apalagi dengan istrinya Selalu menyebut nama istrinya Persahabat ya di postingan ini pun Papa Pi menyebutkan Nanti kapan-kapan main ke Samalona Seafood itu bareng istri saya Masya Allah Mendengar kata-kata itu saja kita sudah merasa bangga Masya Allah, mudah-mudahan keluarga kecil Selalu bahagia dan rukun, amin Kemudian juga persahabat kita mendapatkan informasi ya Saat diwawancara Papa B ketika main bola di Toba Boys Perhatikan ya Papa B saat cedera kaki nih Ini pertanyaan mengenai cederanya Papa Bilar Ternyata cederanya Papa Bilar itu memang sudah dari lama persahabatnya Sudah dari dulu untuk cedera kakinya dan kita lihat juga informasi yang kita dapatkan. Papa B itu disarankan oleh dokter untuk melakukan operasi biar normal kembali, semoga segera sembuh cederanya. Kemungkinan nanti akan dioperasi agar bisa sembuh seperti semula. Amin. Mudah-mudahan ya kita tentunya selalu mendoakan semoga Papa B selalu sehat dan semoga cederanya bisa pulih kembali. Amin ya rabbal alamin.